Apakah Anda sedang mencari ide usaha apa yang mungkin cocok untuk Anda jalankan sekarang? Dan di video kali ini sebetulnya saya akan membahas tentang 9 ide usaha sampingan yang sangat saya rekomendasikan buat Anda mulai sekarang juga walaupun Anda mungkin sedang bekerja sebagai karyawan ataupun Anda yang statusnya masih sebagai mahasiswa dan Anda bisa mau mulai belajar untuk menghasilkan uang sendiri dan itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini Bagi Anda yang mungkin karyawan atau mungkin Anda yang mahasiswa mungkin Anda bertanya-tanya tentang gimana sih caranya menambah penghasilan dan menurut saya 9 uh, ide sampingan ini yang saya pribadi boleh rekomendasikan dan itu cukup mudah untuk dilakukan nah langsung aja kita bahas yang pertama adalah anda menjadi social media manager gitu ya seperti anda tahu uh, social media atau media sosial seperti Facebook Instagram LinkedIn, uh, TikTok itu YouTube gitu ya banyak sekali uh, dilakukan oleh atau di gunakan gitu ya, uh, oleh orang Indonesia untuk mempromosikan bisnis mereka, produk mereka, jasa mereka, dan kebanyakan dari pebisnis atau bisnis gitu ya, kebanyakan tidak punya waktu untuk mengurusin, uh, mengupdate, membuat konten, dan lain-lain sehingga mereka butuh yang namanya social media manager dan saya yakin anda mungkin sudah juga terbiasa gitu ya, untuk melakukan posting, buat postingan di media sosial dan itu bisa menjadi pesan rana uh, pena, apa, tambahan uang sampingan anda gitu ya. Jadi anda bisa, ya anda tinggal posting aja di apa instagram anda Tentang uh, apakah orang mau gitu ya Apakah butuh bantuan untuk mengelola akun media sosialnya Atau mungkin anda lihat beberapa brand yang mungkin tidak terlalu aktif Dan anda bisa DM mereka, anda bisa message mereka untuk menawarkan jasa anda Jadi itu hal yang juga menurut saya perlu dilakukan dan ya saya pikir itu mudah sekali untuk Anda lakukan gitu ya, karena kalau Anda punya juga cuma posting sehari 2 tiga kali Anda kan bisa mengotomatisasinya dengan tools-tools uh, gitu ya yang mungkin mereka nggak tahu, dan Anda tahu Anda bisa nonton di video saya yang lain tentang gimana cara mengotomatisasi postingan jadi, itu sangat simpel sekali gitu ya, yang kedua gitu ya kalau memang Anda punya skill Anda bisa menjual jasa Anda sebagai seorang fotografer atau videografer gitu ya, seperti Anda tahu sekarang di era sekarang yang namanya video, foto itu sangat sangat penting sekali dan orang sangat suka dengan foto, orang suka dengan video, orang ingin pengen mau sekali dia ya, mengabadikan momen-momen penting mereka seperti wisuda, mungkin tunangan atau mungkin ya mungkin acara ngumpul-ngumpul aja itu pun butuh jasa-jasa seperti ini. Kalau memang anda punya bakat seperti foto, video, maka itu sangat uh, bernilai sekali. Mungkin ya Anda bisa buka jasa atau mempromosikan diri Anda melalui media sosial aja yang secara organik Anda bisa posting, rajin, konsisten, sampai ada, uh, nanti ada orang yang mungkin menghubungi Anda. Dan itu juga bisa Anda kerjakan di sela-sela waktu Anda, mungkin malam hari, atau mungkin uh, jadwal Anda libur, seperti itu. Jadi uh, fotografer dan videografer itu juga mulai banyak peminatnya sekarang sehingga itu bisa jadi ide usaha samping yang bisa anda kerjakan. Selain dari menurut saya uh, videografer dan fotografer itu punya uh, profit margin yang cukup baik artinya anda bisa dapat uang yang lumayan banyak dari sana. Oke, okay? dan yang ketiga adalah graphic designer. Jadi kalau anda punya juga punya kemampuan desain atau mungkin anda mungkin lulusan desain gitu ya, Anda mungkin bisa menjual jasa Anda sebagai graphic designer, dan seperti yang juga e, seperti ada relasi dengan e, nomor pertama sebagai sosial media, perkembangan sosial media, perkembangan website e, dan banyak hal yang lain yang tentang e, teknologi gitu ya, graphic designer itu sangat-sangat sangat dibutuhkan sekali sekarang sehingga banyak sekali orang membutuhkan jasa-jasa desain grafis, dan terus saja Anda bisa menjual atau memanfaatkan itu sebagai usaha samping Anda Semakin banyak volume yang Anda lakukan, hal yang penting buat saya dari graphic designer adalah Anda perlu membangun yang namanya portfolio. Kalau Anda punya portfolio atau Anda iseng-iseng gitu ya, saya yakin itu juga adalah bagian mungkin dari hobi Anda. Uh, jadi mungkin selagi Anda kerja atau Anda kuliah, Anda bisa membuat portfolio dikumpulkan dalam sebuah media sosial, kemudian nanti orang bisa melihat portofolio Anda dan mereka mungkin menghubungi Anda seperti itu jadi itu juga salah satu ide sampingan yang mungkin bisa anda lakukan ide usaha sampingan yang keempat adalah tutorial dia gitu ya. seperti yang anda tahu perkembangan zaman sekarang itu juga menuntut bahwa dunia edukasi ya baik itu untuk anak SMA anak SMP untuk ujian nasional ujian lain-lainnya itu membutuhkan effort yang lebih dimana orang mulai banyak suka tentang atau menggunakan jasa privat gitu ya privat belajar privat jadi kalau memang anda hobi seperti itu ya anda ada hobi anda bisa mengajar tutoring dan cara promosi juga buat saya cukup uh, mudah gitu ya karena anda bisa memanfaatkan media sosial anda gitu ya, anda gunakan hashtag hashtag mungkin anda bisa posting di instagram anda anda bisa posting posting dengan hashtag hashtag yang relevan dengan uh, apa kemampuan anda atau skill anda gitu ya, di mana anda punya kemampuan untuk mengajar di bidang tertentu anda bisa mulai promosikan di sana dan menurut saya itu cukup simple dan saya juga punya beberapa teman yang cukup uh, berhasil untuk membangun tut, uh, privat tutoring uh, mereka sendiri Jadi menurut saya itu adalah ide usaha sampingan yang menurut saya sangat-sangat membantu sekali Selain juga jangan anda berpikir aja tentang tutoring tentang pelajaran sekolah gitu. Anda mungkin bisa membuat tutoring seperti graphic designer seperti tadi ya Membuat tutoring tentang um, musik bernyanyi atau mungkin vokal atau mungkin Ya banyak hal yang bisa sebetulnya anda lakukan yang tentu saja saya pribadi menyarankan bahwa ya lakukanlah sesuai dengan kemampuan anda dan uh, hobi anda Seperti itu Oke selanjutnya adalah ide usaha sampaikan yang kelima yaitu menjadi trainer gitu ya Trainer sekarang sangat sangat, sangat berkembang sekali seperti anda tahu uh, fitness trainer kemudian yoga itu menjadi sebuah uh, hal yang menurut saya juga cukup banyak sekali peminatnya sehingga Menjadi trainer, baik itu fitness, yoga, ataupun olahraga lainnya Mungkin golf, mungkin yang, ya saya nggak tahu sih, mungkin ya tergantung dari hobi Anda Itu jadi banyak sekali juga uh, peluang bisnis gitu ya Bahwa Anda bisa mengajar orang, apalagi kalau misalnya olahraga atau sport yang sifatnya itu Seperti fitness, yoga itu, fee-nya uh, menurut saya lah ya Itu lumayan tinggi, atau mungkin Muay Thai, boxing, itu juga bisa menjadi salah satu Uh, hal yang juga ya menarik sebagai ya selain dari itu mungkin hobi anda atau itu ya anda juga toh sambil olahraga nanti anda bisa mengajarkan atau memberikan tips ke lain selagi anda juga dibayar jadi menurut saya itu ide, ide usaha sampingan yang juga sangat-sangat potensial karena saya melihat uh, melihat fenomena juga di kota-kota besar gitu ya uh, trainer itu sangat-sangat besar sekali peminatnya sehingga uh, boleh saya bilang anda kalau memang punya hobi di sana pastikan anda Uh, bangun portofolio Anda ya, bangun uh, aktivitas Anda di foto gitu ya, walaupun Anda kerja, mungkin malam Anda fitness Anda bisa sekaligus juga men -train orang selama sebulan, mungkin dua bulan, ya, and so on, jadi banyak hal sebetulnya yang bisa Anda lakukan, tapi kalau misalnya jadi trainer, menurut saya yang lebih diprioritaskan adalah bukan masalah bulanannya, tapi Uh, seperti apa yang orang harapkan Misalnya orang mau membentuk badan lebih baik uh, Mau buat six pack Atau mungkin menurunkan berat badan Menambah berat badan Masa tubuh dan lainnya Intinya yang anda jual adalah uh, uh, Hasil atau outcome yang orang dapatkan Even yoga sekalipun juga sama Oke, okay? jadi anda harus uh, paham dengan uh, Gimana cara anda menjual itu di, Ya, saya punya banyak video-video lain Anda bisa belajar juga yang lainnya Oke, okay, itu yang ke 5. Dan yang ke uh, ide usaha sampingan yang keenam adalah uh, menjadi seorang voice-over. Seperti yang Anda tahu juga, berkembangnya videografer, ya graphic designer, video itu juga menjadi sebuah hal yang sangat berkembang sekali sekarang. Dan orang cukup banyak membutuhkan jasa voice-over. Jadi kalau memang Anda punya suara atau tone yang baik di menurut saya, saya sih nggak tahu ya suara itu relatif sebetulnya. Tapi kalau memang Anda merasa bahwa uh, suara Anda atau kemampuan anda membaca sesuatu yang kering itu baik gitu ya anda bisa menjual jasa voice-over anda ya dan menurut saya itu angkanya juga uh, angka yang lumayan tinggi gitu ya. apalagi kalau misalnya anda uh, fasih dengan bahasa inggris anda juga bisa menjual dik anda di viver mungkin di uh, freelancer uh, jadi banyak sekali kebutuhan akan jasa voice-over menurut saya ya. sehingga anda bisa memanfaatkan uh, voice over sebagai usaha samping Anda. Selain itu, bisa dikerjakan di mana saja. Intinya, Anda bisa kerjakan di luar waktu kerja Anda. Seorang so, lebih itu tentang voice over. Nah, selanjutnya adalah ide samping yang berikutnya adalah menjadi seorang influencer atau blogger atau vlogger. Jadi, tiga macam ini menurut saya adalah, ya, inti utamanya adalah menjadi seorang content creator konten kreator itu sangat berkembang sekali sekarang karena banyak sekali brand-brand yang membutuhkan influencer uh, marketer seperti itu ya yang punya yang menjadi pusat pengaruh jadi kalau memang ada punya kemampuan apapun gitu ya apalagi mungkin ya sesuai dengan pekerjaan bidang pekerjaan sekarang katakanlah misalnya anda uh, orang yang mungkin uh, bekerja sebagai saya nggak tahu ya mungkin uh, uh, bekerja sebagai orang PLN mungkin ya, Anda paham dengan dunia kelistrikan Kenapa tidak Anda mulai membangun sebuah blog atau tulisan atau mungkin Anda bisa nge seperti ini untuk mengajarkan orang tentang kelistrikan Masalah apa sih yang mungkin sering uh, ditemukan orang dan itu yang bisa anda buat sebagai konten dan pastinya akan bermanfaat buat orang lain anda bisa membangun uh, brand anda sendiri atau diri anda sendiri anda bisa menjadi pusat pengaruh gitu ya orang bisa belajar dan anda bisa menghasilkan uang menghasilkan uang dari mana dari adsense bisa dari product placement bisa dari endorsing bisa jadi banyak hal sebetulnya atau mungkin jadi uh, speaker jadi banyak hal yang sebenarnya bisa anda lakukan, intinya adalah anda kalau memang hobi atau punya kemampuan dan nggak punya waktu, salah saya mulai jadi content creator itu juga salah satu hal yang penting karena itu membangun personal branding anda ide usaha yang berikutnya adalah bagi anda yang mungkin hobi traveling kalau anda hobi traveling atau mungkin karena tuntutan pekerjaan anda, anda harus uh, pergi kemana-mana dan anda tahu misalnya kalau anda pergi ke suatu tempat itu membutuhkan misalnya uh, ada spare waktu kosong anda kenapa tidak anda mulai mengambil jasa titik gitu ya uh, Beberapa teman saya bahkan sangat aktif sekali untuk jalan-jalan ya, atau keliling gitu ya mengantar orang, uh, cuma mengantar orang doang, ngantarin orang pulang pergi seperti itu tapi dia mulai memanfaatkan waktunya Waktu ngantar selagi dia ngantar orang Untuk belanja barang yang dititipin sama orang Seperti itu Jadi jasa titip itu juga sangat-sangat lumayan gitu ya Lumayan berkembang Ada juga dan seperti Anda tahu ya Di media sosial seperti Instagram Facebook itu sangat berkembang sekali jasa titip Dan orang banyak sekali mau melakukan jasa itu Untuk rate harga saya yakin Anda bisa coba cari-cari sendiri ya Tentang jasa titip Ada yang mungkin lima belas ribu dua puluh ribu dua puluh saya nggak tahu tapi intinya adalah e, kalau memang Anda punya aktivitas atau jam e, terbang bukan yang terbang ya maksudnya artinya Anda sering ke sana-sini gitu ya ke sana, sana sini saya yakin Anda bisa memanfaatkan e, usaha sampingan jasa titip sebagai tambahan penghasilan Anda karena itu menurut saya sekali lagi juga angkanya lumayan sih buat teman saya yang konsisten melakukan itu makanya Uh, lumayan investasi bisa sampai belasan sampai puluhan juta uh, per bulan padahal dilakukan uh, sampingan jadi uh, ya balik ke Anda sendiri kalau memang ada hobi saya yakin itu jadi tambahan yang lumayan banget buat anda oke okay? itu tentang jasa titik yang terakhir adalah ide usaha sampingan menjadi seorang driver baik itu driver orang maupun driver angkutan barang seperti itu ya jadi driver mungkin seperti uh, Ya banyak ya, driver, intinya driver tuh ada banyak, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 Jadi buat anda yang punya waktu nganggur seperti mungkin anda mungkin mahasiswa gitu ya Anda mahasiswa, anda punya jam kosong gitu ya, kenapa enggak anda mulai, anda, anda, anda punya kendaraan Kenapa enggak anda menjadi driver aja Bisa menambah e, penghasilan anda, anda mesti anda keliling dibayar, anda e, belajar tentang lokasi gitu Anda belajar tentang banyak hal, intinya anda bisa menghasilkan uang selagi anda Uh, punya waktu kosong, jadi daripada ada nganggur gitu ya nggak ada ya intinya nggak ngapa-ngapain, daripada Anda melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu ya, mending Anda jadi driver gitu ya, siapa tau Anda bisa berkenalan dengan orang-orang yang mungkin punya uh, apa namanya ya punya kemampuan, punya channel, punya mungkin punya peluang buat Anda dan saya banyak sekali melihat bahwa uh, driver itu punya banyak sekali hal yang ya menurut saya menarik, apalagi Anda bisa belajar berinteraksi dengan orang, bersosialisasi yang yaitu Anda gak, ya jarang Anda bisa dapatkan kesempatan jadi kenapa enggak Anda coba, selagi Anda nganterin orang atau nganterin barang, Anda juga belajar banyak hal, so kurang lebih uh, itu tentang menjadi driver intinya adalah dari kesemua ide usaha sampingan ini adalah sesuatu yang sifatnya menurut saya pribadi adalah sesuatu yang harusnya Anda suka Anda hobi, Anda lakukan gitu ya karena Anda kalau mencari sebuah Uh, usaha sampingan yang tidak anda sukai, gitu ya. Biasanya anda cuma bertahan sekitar 2-3 kali doang. Dan seperti anda tahu, ide usaha eh, maksudnya usaha sampingan sekalipun adalah sebuah usaha yang notabene membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Sehingga anda harus beradaptasi dulu dengan hal itu. Jadi pastikan anda pilih uh, usaha sampingan yang mungkin cocok sekali buat anda. Anda merasa nyaman melakukan hal itu. Anda hobi, gitu ya. sehingga anda nggak merasa terbebani. Karena kalau anda sudah bekerja atau anda sedang lagi studi anda juga menambah uh, usaha yang mungkin menurut anda, anda nggak usaha usaha sampingan yang memberatkan anda itu nanti akan membuat diri anda malah stres gitu ya. jadi pastikan uh, anda pertimbangkan baik-baik sendiri ya apa yang harus anda lakukan apa yang akan anda lakukan yang intinya buat saya adalah anda harus lakukan gitu ya kalau anda tidak melakukan ya percuma dan anda harus konsisten itu yang paling penting juga dan setiap bisnis saya pribadi selalu menyarankan gitu ya kepada orang-orang sebisa mungkin uh, lakukan itu selama ya yang minimal setahun, gitu ya. setahun. Kalau saya sih biasanya idealnya 2-3 tahun Jadi uh, anda harus konsisten Melakukan uh, usaha sama itu Agar dia bisa membuahkan hasil yang lebih baik So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan Pada video kali ini Kalau memang anda suka dengan video ini Pastikan anda like video ini Dan sampai jumpa di video saya yang lain